Dulu saya pikir dokumenter itu adalah stock shot. Dulu saya pikir dokumenter, gaya dokumenter adalah jurnalis. Karena apa? Karena situasi saat itu banyak sekali jurnalis-jurnalis yang uh, sedang meliput. Uh, kali ini kita berbicara mengenai pengalaman saya selama syuting-menyuting uh, Saya sebenarnya lulus dari IKJ itu uh, sebagai sutradara film fiksi <tuh> Tahun 97 saya itu uh, lagi titik uh, jenuh di sinetron Karena satu uh, pemainnya schedule pemain yang, yang kedua tekanan dari produksi uh, producers, Terus yang ketiga adalah kejar tayang Yang keempat adalah begitu gampangnya acting di sinetron Artinya untuk menangis cukup diteteskan Tetes air mata uh, Langsung bisa menangis Artinya ini enggak fair bagi saya Yang saya sekolah enam tahun kok Cuman seperti ini gitu loh di dunia kenyataan akhirnya di saat itu memang orang jarang bikin film karena masih ada imbas dari mati suri film ditambah dengan krisis moneter jadi film Indonesia akan muncul lagi tuh di sekitar tahun 2000an tahun 98 atau tahun 99 atau tahun 2000 kalau nggak salah itu pasir berbeda pasir berbisik di era-era itu juga Kuldesak muncul film-film Kuldesak saya masih ingat saya bantu teman-teman saat itu memang Kuldesak adalah proyek uh, gotong royong uh, di saat tahun 97 itu saya melihat situasi Indonesia ini uh, cukup unik di dekat rumah saya orang antri beras untuk beli uh, sembako. Langsung otomatis otak saya terkenang oleh ke peristiwa tahun 66 di saat Indonesia lagi susah dan krisis. Di mana uh, orang-orang ngantri begitu padat untuk membeli sembako. Begitu panjang antriannya. Langsung otomatis saya terkenang pada tahun uh, 66 di mana saya pernah lihat foto-foto uh, dari buku Dari cuplikan film-film uh, dokumenter saat itu Langsung di benak saya ini momen yang sangat langka Untuk Indonesia terjadi lagi seperti tahun 66an lah Seperti itulah Dan kebetulan saya lagi nganggur Dan ada daya tarik saya untuk mengabadikan peristiwa itu mengabadikan peristiwa itu karena menurut saya ini sebuah adegan menurut saya kenapa nggak ada yang syuting atau apa segala macam saya bermodal kamera waktu itu kamera pribadi waktu itu masih pakai uh, video 8 gitu paling canggih ya hi-8 terus saya syuting terus semakin lama saya semakin tertarik untuk masuk ke dalam lagi ada apa situasi politik saat itu saya masih ingat di uki itu anak-anak demonstrasi masih demonstrasi di wilayah kampus di lingkungan dalam kampus saya coba untuk masuk karena saya masih ada kartu mahasiswa jadi saya bisa masuk untuk ke uki dan memfilmkan mereka ada daya tarik saya untuk uh, lanjut terus memfilmkan para mahasiswa ini karena satu, karena bagi saya ini adalah momen ya atas kejenguhan saya di dunia persnetronan. yang kedua memang uh, ya kita zaman zaman kampus kalau lihat uh, kampus lain cewek kampus lain pasti betah gitu loh sampai larut ke dalamnya saya akhirnya terus fokus memfilmkan mahasiswa dengan demonstrasinya tahun 98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 Sedang meliput sehingga mau tidak mau saya terikut-ikut juga dengan gaya jurnalis Nah ketika di saat itu saya ketemu Leonard Rattle Hambridge Saya melihat dia ini bukan syuting untuk jurnalis Dia lagi berbuat sesuatu untuk sebuah film Karena saya kenal banget dengan gaya, gaya syuting seperti ini karena jurnalis itu mereka pikul kamera. Waktu itu kamera masih besar-besar, masih pakai Betacam, BKIC, Game dan segala macamnya. Masih uh, pikul handheld di di bahu. Dan mereka lihat saya pakai kamera video 8 uh, menurut mereka itu uh, ya kelas anak sekolah lah, anak-anak anak-anak dokumentasi istilahnya. Tetapi waktu itu Leonard shooting uh, kamera yang belum pernah saya lihat, yaitu uh, mini DV. Dia pakai uh, Sony x 1000 dan kamera ini cukup menarik buat saya. Saya kira itu uh, video 8 atau Hi8. Ternyata DV. Saya juga nggak tahu apa itu mini DV karena baru pertama kali saya melihat itu. Dan dia menjelaskan kamera itu bla bla bla bla. Terus akhirnya saya diajak sama dia untuk ke tempat dia saya lihat gambar-gambar yang dia syuting dia juga lihat gambar-gambar yang saya syuting gambar-gambar yang saya syuting dia bilang ya memang jelas itu jurnalis style tetapi ketika saya melihat gambar dia seperti ada kedalaman materi cerita untuk sebuah film dokumenter yang sangat filmis e, ke untuk materi yang saya syuting dia menyukai e, Framing, framing shot saya terutama close up, dia sangat luka sekali. Tetapi yang paling uh, berbahaya bagi uh, mm, yang saya syuting adalah lapar mata gitu, lapar mata. Kadang-kadang ada ganti kiri belum selesai kita udah pindah ke, ke kanan, ke kanan belum selesai, belum tuntas pindah kiri, pindah kanan jadi nggak pernah tuntas satu satu satu satu peristiwa gitu loh terlalu lapar mata gitu loh karena memang waktu itu saya sangat excited sekali untuk uh, uh, shooting kebetulan saya punya basic fotografi, uh, jadi nggak uh, jelek-jelek amat hasilnya waktu itu dan saya paham juga uh, mengenai kamera dan uh, posisi, framing dan segala macam, cuman yang saya pakai saat itu adalah jurnalis style, yaitu sedikit goyang-goyang, pening kasar pening kiri, pening kanan agak cepat gitu loh dan memang benar, kalau itu yang kita putar gambar itu, itu akan membuat penonton pusing gitu loh. akan membuat penonton pusing Diskusi demi diskusi Terus akhirnya eh, Saya sama Leonard sepakat Bahwa seperti Antri beras itu adalah Seperti sebuah adegan Yang telah dibuat Jadi tugas kita Adalah memframing Adegan itu Sesuai dengan apa yang kita Mau dengan berdasarkan Teknik sinematografi Dalam film-film fiksi dan ternyata Leonard juga da, uh, berawal dari uh, sutradara film fiksi sama seperti saya dan sama-sama sakit hatinya di dunia film fiksi akhirnya dia stir, banting setir ke dokumenter saya banting setir di dokumenter ketemu di saat itu dan ketemu di momen demonstrasi mahasiswa dari situlah saya ikut bergabung sama dia untuk menggarap film uh, The Age of the Day atau uh, The Stand for the Zone, itu syutingnya empat tahun. Empat tahun, saya langsung kaget. Syuting empat tahun, ya cukup untuk menghasilkan satu film. Karena apa? Karena situasi Indonesia saat itu dari Soeharto turun ke Habibie, Habibie turun ke eh, Pemilu dengan 48 partai menghasilkan suara pemenang paling banyak sebenarnya Megawati, PDIP Karena Amin Rais memanipulasi sehingga Gus Dur yang menjadi presiden dan eh, perempuan menjadi wakil dengan eh, eh, Stigma Uh, perempuan gak boleh menjadi presiden karena laki-laki uh, yang harus jadi leader seperti itu sampai ke Gus Dur diturunkan berarti syuting durasi itu sekitar ada 4 tahun hampir 5 tahun durasi durasi syutingnya ada pergantian berapa presiden waktu itu karena situasi terus terus, terus, terus, terus tidak menentu sehingga kita tidak bisa pastikan kapan kita bisa uh, berhenti syuting, menyatakan berhenti syuting. Nah, ketika di lokasi syuting uh, demonstrasi terlalu banyaknya jurnalis dan dokumenter saat itu, kita tidak akan bisa menjadi mm, pusat perhatian kalau kita membuat film yang sama dengan seperti mereka gitu. Jadi kita ambil uh, banting setir untuk tetap fokus kepada uh, sebuah keluarga di Jakarta Biarkan politik itu menjadi sebuah uh, atmosfer dalam situasi konflik di dalam uh, sebuah keluarga Artinya uh, uh, situasi negara berpengaruh ke dalam situasi rumah tangga Itulah ceritanya kira-kira Teknik yang dipakai di film Leonard itu adalah single shot senama. Single shot senama adalah kita tidak pernah tahu kapan adegan itu akan ada peristiwa itu dan kita juga tidak akan tahu kapan peristiwa itu selesai. Ketika kita memulai kamera sampai kaset habislah baru kita stop dan ganti kaset dan lanjut lagi waktu itu satu kasetnya itu satu jam berarti satu wantik untuk satu jam jadi rekor semuanya dulu kita berpikiran bahwa menggunakan tripod untuk film dokumenter itu akan banyak kehilangan momen satu, kita buka tripodnya pasang kamera, bla bla bla dua, kita angkat lagi tripodnya kita pasang lagi, bla bla bla tiga, adegannya sudah hilang kita coba pakai handheld kamera saat itu Tidak bisa, tidak enak ditonton Kamera goyang Artinya tidak sesuai dengan mm, mm, mm, mm, selera kita Jadi kita menggunakan dengan teknik gerak kamera Bagaimana seandainya handheld ini Tapi bisa smooth, bisa masih enak dinikmatin penonton dan juga ketika kamera panning juga masih enak dilihat penonton bukan panning yang kasar dengan kamera goyang akan membuat penonton di bioskop kayak naik roller coaster dan jack lag dan muntah gitu kan jadi kita ambil kesimpulan bahwa untuk, memin untuk meminimalis tripod kita akan menggunakan teknik uh, pergerakan kamera dari situlah berawal uh, pergerakan kamera yang kita buat Nanti kita bisa sambung ke hal-hal yang lainnya.